support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Pisces. Di sini satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan dan kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama yang cocok berpasangan dengan seorang pisces adalah eight of Sword ataupun 8 pedang di sini eight of Sword itu menandakan bahwasanya zodiak yang pertama adalah zodiak virgo yang diangkat kelahiran 22 agustus sampai dengan 22 september di sini dikategorikan bahwasanya zodiak virgo itu sangat cocok berpasangan dengan seorang pisces itu disebabkan dan dikarenakan seorang Virgo sangat memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Pisces di dalam kategori kesehatan. Sehingga di sini seorang Pisces akan merasa senang dan merasa bangga mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang penuh dari seorang Virgo terutama di dalam kategori kesehatan. Dan di sini juga seorang Pisces tidak akan merasa terkekang apabila diberikan perhatian ataupun diingatkan oleh seorang Virgo tentang kesehatan seorang Pisces agar menjaga kesehatannya lebih bagus lagi dan untuk support energi yang dapatkannya adalah page of sort. Secara home page of sort itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini kelihatan seorang firgo memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Pisces sehingga membuat seorang Pisces senang yaitu di dalam kategori kesehatan dan tingkah itu ataupun tindakan itu didukung penuh oleh seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor, secara umum di Emperor itu mengartikan raja yang berkuasa, seseorang yang berkuasa, ataupun orang yang memberikan perhatian penuh kepada orang lain. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan kepada zodiak yang pertama, di sini menggambarkan zodiak yang pertama ataupun zodiak Virgo memberikan perhatian penuh di dalam kategori kesehatan kepada seorang Pisces, sehingga. Pisces merasa senang dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri dan The Emperor disini menggambarkan seorang Pisces akan sangat bangga apabila mendapatkan perhatian yang penuh dari seorang Virgo dan di sini kecocokan mereka di intensitas 91% cocok sampai kakek nenek selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua yang sangat cocok dengan Pisces adalah nine of sword ataupun 9 pedang untuk zodiak yang kedua di sini menggambarkan seseorang yang berzodiak libra yang diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober jadi di sini untuk kategori zodiak libra sangatlah cocok kepada seorang yang berzodiak Pisces itu dikarenakan orang zodiak libra juga merupakan seseorang yang memperhatikan kesehatan dan mengingatkan kesehatan seorang Pisces dan seorang Libra juga sangat menjaga penuh hubungan mereka bersama seorang Pisces sehingga di sini seorang Pisces sangat betul-betul mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang tulus dari seorang Libra di sini juga seorang Libra sangat tulus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada seorang Pisces terutama di dalam kategori kesehatan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle adalah seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini menggambarkan seorang Libra sangat cocok dengan seorang zodiak Pisces itu dikarenakan seorang Libra sangat betul-betul memperhatikan kesehatan seorang pasangan sehingga disini Pisces akan merasa senang dan tindakan oleh Libra tersebut didukung penuh oleh seseorang yang betul-betul dewasa dan benar-benar mengetahui soal hubungan asmara mereka dan the Emperor di sini menggambarkan seorang Libra sangat cocok dengan seorang Pisces itu dikarenakan seorang Libra memberikan perhatian penuh kepada seorang Pisces terutama di dalam kategori kesehatan dan seseorang yang usianya sudah dewasa ataupun seorang wanita yang mengerti tentang hubungan asmara mereka akan memberikan dukungan tersebut dan the Emperor di sini menggambarkan seorang wanita tersebut merupakan seseorang yang paham dan seseorang yang berpengaruh di dalam hubungan seorang Libra dan seorang Pisces sendiri dan untuk intensitas kecocokan mereka itu berada di angka 90% cocok sampai kakek Nenek selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga yang cocok berpasangan dengan seorang Pisces adalah Eight Eiko pentakel ataupun delapan koin untuk zodiak yang ketiga yang cocok berpasangan dengan seorang Pisces adalah seseorang yang berzodiak Leo yang diangka kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus. Leo dikategorikan cocok berpasangan dengan seorang Pisces itu berdasarkan seorang Leo adalah seseorang yang disiplin dan seorang Leo seseorang yang mampu ataupun dianggap sebagai seorang pemimpin dan Leo seseorang yang menghargai ataupun sangat menghormati tindakan orang lain kepada dirinya dan di sini seorang Leo sangat memperhatikan ataupun melihat serta mengingatkan seorang Pisces di dalam kategori keuangan sehingga di sini seorang Pisces akan selalu mengkontrol keuangannya untuk pengeluaran dan pendapatannya perbulannya di sini juga seorang Leo merupakan seseorang yang sangat tegas di dalam kategori keuangan sehingga seorang Leo mengajarkan serta memberitahukan kepada seorang Pisces agar berhati-hati untuk menggunakan keuangannya serta membuatkan tabungan untuk masa depan mereka dan di sini seorang Pisces akan merasa senang dan merasa bangga untuk sebuah energi yang dapatkan seorang Leo adalah King of one secara umumnya King of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa jadi di sini seorang Leo sangat cocok berpasangan dengan seorang Pisces, itu disebabkan seorang Leo memperhatikan betul-betul di dalam kategori keuangan bersama seorang Pisces dan Leo mengingatkan seorang Pisces agar berhati-hati di dalam keuangannya. Dan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa mengingatkan memberikan dukungan kepada mereka dan yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang orang tua. Leo sendiri dan seorang orang tua Pisces sendiri. Dan jika kartu The Emperor kita gabungkan dengan kartu zodiak yang ketiga yang cocok berpasangan dengan seorang Pisces, di sini menggambarkan seorang Leo memberikan perhatian yang penuh kepada seorang Pisces terutama di dalam kategori keuangan dan di sini mereka mendapatkan dukungan yang penuh dari seorang orang tua masing-masing zodiak Leo dan zodiak Pisces. Dan The Emperor di sini menggambarkan King of One merupakan seseorang penguasa ataupun seseorang yang dihormati oleh seorang zodiak Leo dan zodiak Pisces. Untuk intensitas, angka kecocokan mereka itu berada di angka 82% cocok sampai kakek nenek. Selanjutnya kita ke kartu yang keempat yang cocok berpasangan dengan seorang Pisces. Dan untuk kartunya adalah Three of One ataupun Tiga Tongkat. Untuk zodiak yang keempat yang cocok berpasangan dengan seorang Pisces itu adalah seseorang yang berzodiak Aris yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Jadi di sini dikategorikan seorang Aris sangat cocok berpasangan dengan seorang Pisces itu berdasarkan seorang Aris adalah seseorang yang benar-benar bekerja dan penuh tanggung jawab. Dan disinilah seorang Aris mengajarkan kepada seorang Pisces untuk betul-betul memperhatikan serta Membangun kembali karirnya agar lebih bagus lagi, dan di sini seorang Aris mengajarkan kepada seorang Pisces untuk memperjuangkan karir pekerjaan mereka sehingga dapat menunjang kehidupan yang lebih baik dan keuangannya lebih baik di masa depannya. Dan di sini juga seorang Aris mengingatkan seorang Pisces agar tidak berkhianat di dalam suatu pekerjaan dan fokus kepada satu pekerjaan yang disimbolkan dengan satu tongkat di genggaman seseorang. Dan untuk support energi yang dapatkannya adalah... Kenaik of Cup secara umumnya kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi di sini kelihatan seorang aris sangat cocok berpasangan dengan seorang Pisces itu berdasarkan seorang aris adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab serta memperhatikan betul-betul karir dan pekerjaannya dan disini seorang aris akan mengajarkannya kepada seorang Pisces sehingga mereka sangatlah cocok untuk berpasangan dan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun sangat mendukung tindakan aris tersebut dan jika kartu doa kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan zodiak yang keempat ataupun zodiak Aries sangat lebih disiplin dalam bekerja dan benar-benar fokus di dalam suatu pekerjaan, dan ia akan mengajarkan ilmu tersebut kepada seorang Pisces, sehingga di sini seorang Pisces merasa nyaman dan merasa tenang untuk di dalam kategori karir dan pekerjaan dan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun sangat mendukung tindakan seorang aris tersebut dan disinilah seorang di Emperor itu merupakan adalah sosok seorang Aris yang sangat penuh tanggung jawab dan disiplin serta mampu memberikan perhatian dan mampu memberikan pengarahan kepada seorang Pisces terutama di dalam kategori karir dan pekerjaan sehingga seorang Pisces akan merasa nyaman dan merasa senang kepada seorang Aris dan disinilah mereka mendapatkan intensitas percocokan berpasangan di angka 93% cocok sampai kakek nenek. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya zodiak yang pertama yang cocok berpasangan dengan seorang Pisces adalah seseorang yang berzodiak Virgo, kemudian seseorang yang berzodiak Libra, selanjutnya seseorang yang berzodiak Leo, dan seseorang yang berzodiak Aris yang sangat cocok berpasangan dengan seorang Pisces.